Ohyun-hee adalah alasan kenapa Penthouse 3 menambah 3 episode lagi. Drama Penthouse Season 3 akan segera mengakhiri perjalanannya pada episode 14. Sejauh ini drama Penthouse Season 3 telah tayang sebanyak 10 episode dan masih menyisakan 4 episode lagi sebelum tamat. Namun sebenarnya jika kalian ingat, Penthouse 3 seharusnya tamat pada episode 11. Namun pada pertengahan Season 3 Tim produksi dari drama Penthouse mengumumkan jika Penthouse akan menambah tiga episode lagi menjadi empat belas episode. Jika dipikir-pikir lagi, Oh Yun-hi kemungkinan besar menjadi alasan kenapa drama Penthouse season 3 ini harus ditambah episodenya. Pada episode 6 drama Penthouse kita melihat jika Oh Yun-hi telah meninggal karena dibunuh oleh Chun Soo Jin. Dan sampai pada episode 10 drama Penthouse season 3 masih belum ada perkembangan terkait karakter Oh Yun-hi. Lalu kenapa Oh yoon Hee bisa menjadi alasan kuat penambahan tiga episode itu? Hal ini karena seharusnya Penthouse Season 3 tamat pada episode 11 dengan ending di mana Oh yoon Hee benar-benar telah meninggal dan Con Jin akan menjadi gila. Sedangkan, Jo dan Tae sepertinya akan terkurung di rumah sakit jiwa atau meninggal. Secara garis besar, kemungkinan ending dari Penthouse Season 3 dengan 11 episode adalah seperti itu. Namun karena banyaknya tekanan dari fans dan penthouse selalu menghadirkan plot twist yang gila, maka karakter Oh Yoon Hee harus dibuat hidup agar memberi kesan yang luar biasa pada ending drama penthouse season 3. Ditambah dengan pernyataan penulis yang mengatakan jika ending dari penthouse akan penuh keajaiban. Entah keajaiban seperti apa yang dimaksud oleh penulis, namun sepertinya salah satunya adalah Oh Yoon Hee. Untuk membuat keajaiban itu tentu saja karakter Oh Yun-Hee harus benar-benar hidup. Lalu bagaimana cara membuat karakter Oh Yun-Hee ini kembali? Penulis tentu saja tidak bisa mengembalikan karakter Oh Yun-Hee -hi hingga episode 11 karena proses syuting dan naskah pasti telah selesai hingga episode 11. Jadi jalan satu-satunya untuk mengembalikan karakter Oh Yun-Hee ini adalah dengan menambah 3 episode untuk membuat ending drama Penthouse Season 3 ini penuh dengan keajaiban. Karakter Oh Yoon Hee kemungkinan besar akan kembali pada episode 12, dan kemungkinan Oh Yoon Hee akan muncul dengan pengkhianatan salah satu dari sekretaris Jo atau sekretaris Do. Karena hanya dengan pengkhianatan salah satu dari mereka berdua, Oh Yoon Hee bisa kembali dengan wajar. Alasan Oh Yoon Hee kembali sepertinya adalah untuk menghancurkan Chon Soo Jin dan Jo Dante. Karena jika benar Jo Dante telah kabur dari rumah sakit jiwa maka Oh yun Hee satu-satunya orang yang bisa membuat Jo dan Tae sengsara. Selain itu Oh yun Hee juga dapat dengan mudah menghancurkan hidup Chon So Jin yang telah menjadi gila karena meminum obat dari Ang. Biul. Jadi dengan mempertimbangkan beberapa faktor itu, penambahan tiga episode drama Penthouse itu adalah karena Oh yun Hee. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?